Zikir menjadi makanan Zikir Hari ini sampai malam ni Tuan-tuan yang dirahmati Allah Di kalangan ahli zikirkah kita Di kalangan bukan ahli zikirkah kita Ustaz, zikir macam mana yang nak boleh selamat? Bagi okay, saya sebut malam ni Nilas Bila Nabi sebut makanan orang beriman Ketika tempoh 400 hari panjangnya Tiada makanan dan minuman Makanan mereka ialah zikir Dalam satu riwayat lain Nabi sebut Seperti makanan para malaikat Cuma, bezanya pada zaman ataupun hari-hari kemunculan Dajjal Apabila orang beriman berzikir, perut rasa berat Orang kata-kata rasa kejap, rasa terisi, rasa kejap Tuan-tuan, makan rasa Macam itulah Ustaz, macam mana sifat zikir itu? Saya sebut tuan-tuan zikir yang banyak hanya orang soleh sahaja boleh lakukan kerana orang fasik dan munafik mereka juga berzikir tetapi zikir mereka sedikit. Allah sebut dalam Quran, "wala yazkurunallaha illa qalila." Orang-orang munafik dan fasik, mereka juga berzikir tetapi zikir mereka sedikit. Kalau orang beriman ustaz, kalau orang beriman sifat zikirnya banyak. "wa yazkurunallaha bukratan wa asila." Orang beriman, orang soleh mereka zikir kepada Allah pagi, petang, siang dan malam. Tontonan Sifat zikir orang beriman Zikir mereka banyak Sifat zikir orang beriman Mereka zikir kepada Allah Qiyaman Wa ku'udan Duduk Berdiri Baring Zikir mereka dengan Allah Keadaan manusia tiga tu je tuan Baring duduk berjalan. Baring duduk berdiri berjalan Manusia Orang beriman begitu zikir dia dan tiap-tiap kali Allah sebut tentang zikir Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala akan sebut Ini saya ringkaskan Setiap kali Allah sebut tentang zikir Di dalam Al-Quran Allah akan sebut zikran Dan apabila mereka berzikir kepada Allah Mereka zikir dengan zikir yang banyak Kalau takat zikir lepas habis solat 33, 33, 33 Yang tu yang tu orang munafik membuat Kerana orang munafik datang Solat zuhur, Dia datang solat maghrib dan dia zikir 33 tu Tapi orang beriman dia tambah La ilaha illallah sehari seribu Selawat sehari seribu Istighfar sehari seribu Itu paling kurang Dan itu insya Allah bilangan yang banyak Kat tu yang tuan Istighfar sehari seribu La ilaha illallah sehari seribu Selawat sehari Insya Allah Itu bilangan untuk orang biasa ni dikira banyak Untuk orang biasa noh. Adapun orang soleh zikir mereka tidur dan duduk tidur dan bangun siang dan malam tak berhenti. Tonton sembanglah dengan dia waktu bila pun hati dia sentiasa menyebut Allah. Allah. Sampai dia masuk tandas pun dia masih menyebut Allah. Tapi bukan dengan mulut dia hati dia. Hati dia menyebut Allah. Allah. Allah. Allah. Dan begitulah ke semua para nabi dan rasul. Entar nah. termasuk nabi yang ditelan oleh ikan ikan besar tu yang dia duduk dalam perut ikan tu bermakna seminggu. Nabi Yunus ibn Mata, nama beliau antara zikir yang dia dia buat dalam perut ikan itu ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tonton-tonton apa Allah sebut. Allah sebut dalam Quran seandainya Yunus bukan di kalangan yang membanyakkan zikir saya dia akan kekal dalam perut ikan itu ila yaumiddin sehingga hari kiamat. Seandainya Yunus tidak di kalangan yang membanyakkan zikir nescaya dia akan kekal di dalam perut ikan itu sampai sampai kiamat ila yaumi din sampai hari